Jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang Raja dan Ratu Zodiak di bulan Juni tahun 2021. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada Raja Zodiak di bulan Juni tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Ratu Zodiak di bulan Juni tahun 2021. Jika kartu raja dan raja sudah kita dapatkan, kini yang kita mengambil kartu energi yang dapatkan masing-masing raja dan ratu zodiak di bulan Juni tahun 2021. Pertama support energi kepada raja zodiak, selanjutnya support energi kepada ratu zodiak di bulan Juni tahun 2021. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini yang kita mengambil kartu kesimpulan ataupun empat kuat suatu ramalan zodiak dan ratu zodiak di bulan Juni tahun 2021 dan pertama, kesimpulan kepada Raga Zodiac, selanjutnya kesimpulan kepada Ratu Zodiac. Oke, sebelum kita membuka kartunya, di sini saya perkenalkan dulu satu aplikasi yang bernama Selfisexpress.com ya. Ini merupakan suatu aplikasi atau suatu platform yang menyediakan jual beli online ya. Oke, di sini kita sudah masuk di selfiesnya ya. Dan selfis ini sudah terkenal di beberapa dun bagian dunia ya atau bisa dikatakan ini sudah mendunia yang bekerja sama dengan Olami dan Walmart ya. Dan di samping itu kita cek dulu di sini banyak barang-barang yang disediakan ya, kita bisa memilih salah satunya. Namun sebelum ke situ, kita akan diarahkan untuk memilih bahasa terlebih dahulu ya, bahasa sesuai yang kita pahami, kemudian kita klik untuk pendaftaran ya, ketik saya kemudian belum masuk, kita klik daftar ya. Oke, setelah kita klik daftar, kita diarahkan ke sini untuk mengisi nama. Disarankan nama itu huruf besar semua ya. Dan di sini kita akan pilih negara ya. Di kita berada? Kebetulan saya di Indonesia. Kemudian masukkan nomor handphone dan sesuaikan nomor handphone yang pasti aktif yang kita miliki karena di situ akan ada kode ya. Kode 4 digit untuk verifikasi ya. Dan disarankan kode ini berbentuk rahasia ya sini kita akan masukkan kodenya semestinya sudah datang dan di sini saya masukkan sandi saya blur email saya blur ya karena itu bersifat rahasia dan setelah itu untuk kode undangan ini saya isi kode undangan nanti saya buatkan di kolom deskripsi ya untuk kode undangan bisa kalian cek di kolom deskripsi video ini Oke setelah itu kita buat daftar sekarang nah setelah daftar sekarang, kita akan berhasil, kemudian diarahkan ke login segera Nah, kita akan mencoba untuk login segera Setelah login segera, kita akan unduh dan klik bagikan ya Kita akan mencoba bagikan kode, nah ini dia, kita salin teksnya, kemudian kita klik bagikan kita klik beberapa orang ya di sini saya mencoba untuk membagikan ke satu orang saja. Nah, ini dia. Nah, disitu akan tertera register dan kode undangan kita. Nah, setelah kita mengundang kawan-kawan kita, nah di sini saya sarankan kita mencoba membeli barang ya. Dan di sini sangat saya sarankan juga bahwasanya kita membeli barang kita anjurkan kepada yang kita undang untuk membeli barang yang sama dengan yang kita beli ya agar kita mendapatkan barang secara gratis ya ingat ketika kita mengajak tiga orang dan membeli barang yang sama dengan kita maka kita akan mendapatkan satu barang dengan gratis ya dengan cuma cuma hanya dengan kode undangan ya nah, tunggu apalagi ya hanya di sini Selfies Nah setelah kita lihat rencannya kita beli sekarang setelah itu kita akan membeli kita cek harganya 35 dolar ya setelah itu kita akan disuruh mengisi alamat pengiriman barangnya sih detail mungkin ya di sini kita pilih Indonesia kita pilih dulu untuk mengisi alamat ya oke di sini saya isi alamatnya dulu dan di sini saya sarankan untuk kepada kawan-kawan untuk mengisi alamatnya sedetail mungkin ya ada patokan seperti samping musola atau samping apa ya kecamatan kota ataupun desa ya. Karena agar mempermudah pengiriman barang sampai, oke. Okay? Dan di sini saya coba dulu untuk mengisi alamatnya dan pastikan juga kode posnya tidak salah agar tidak salah pengirimannya. Alamat sesuai dengan identitas kita, maka barang akan cepat sampai ya. Oke. Okay? Dan di sini kita akan mencoba mengisi terlebih dahulu Dan disini kita disarankan untuk mengisi kode pos sesuai nama asli, sesuai KTP, nomor ponsel, kemudian beli sekarang. Dan pesanan berhasil dikirim, ya. Ini tandanya kita sudah berhasil memesan, dan kita cek kembali semua pesanan kita di sini tertera, ya. Di sini kita katal listrik, kaca stainless, steel, air, ya. Dan di sini kita bisa melihat detail pesanannya. Setelah detail pesanannya sudah kita cek dan kita pastikan, maka kita kembali ke beranda. Jangan lupa untuk keluar ya. Selamat mencoba aplikasinya. Baik, di sini kartu yang sudah kita dapatkan. Kini saya kita membuka dan membacakannya. Tugas Zodiac di bulan Juni adalah Seven of short, ataupun 7 Pedang. Untuk zodiak. di bulan Juni tahun 2021 jatuh kepada seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana mana di sini digambarkan seorang Leo akan berhasil menjadi seorang zodiak yang dimana mana di sini digambarkan seorang Leo akan berhasil menata kehidupan, menata kesehatan serta menata keuangan yang lebih bagus lagi dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Leo mampu memberikan masukan kepada orang lain untuk melihat masa depan yang lebih bagus membuat usaha untuk masa depan yang lebih bagus serta meningkatkan keuangan di bulan Juni Tahun 2021 dan disini juga digambarkan seorang Leo akan meninggalkan masa lalu demi mendapatkan masa depan yang lebih cerah sehingga disinilah dikategorikan seorang Leo merupakan sosok seseorang raja zodiak di bulan Juni Tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Page of One secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan Sosok seorang Leo akan menjadi seorang raja zodiac di bulan Juni tahun 2021, yang dimana di sini digambarkan seorang Leo berhasil menata kembali kehidupan, menata keuangan, menata kesehatan, dimana juga di sini berhasil untuk membuka pikiran orang lain, mengajak orang lain untuk mendapatkan usaha yang lebih bagus, usaha untuk masa depan, pekerjaan untuk masa depan, yang dimana di sini masa depan merupakan page of one yaitu usaha seorang anak dan di sini seorang anak akan selalu mendukung mendoakan seorang Leo agar lebih bagus lagi di bulan Juni tahun 2021 dan untuk kartu kesimpulannya adalah the full Secara umumnya devil itu diartikan awal mula dan permulaan dan jika kartu devil kita gabungkan dengan rasa zodiac di sini menggambarkan Seorang raja zodiak ataupun seorang Leo mampu membuat ataupun membuka pikiran seseorang dan mengajak orang lain untuk memulai sebuah usaha, yaitu usaha untuk masa depan yang merupakan masa depan seorang anak yang didukung penuh, didoakan penuh oleh seorang anak juga. Sehingga, disinilah seorang Leo akan dikategorikan sosok seseorang yang menjadi raja zodiak di bulan Juni tahun 2021. Dan tukar keluar Raja zodiak di bulan Juni adalah Six of One ataupun alam tongkat. Untuk ratus zodiak di bulan Juni tahun 2021 itu jatuh kepada seseorang yang berzodiak Cancer. Di sini digambarkan seorang Cancer akan mendapatkan peningkatan karir, pencapaian karir yang maksimal, kehidupan yang akan lebih bagus serta di sini mampu mengajak orang lain mampu membuat pekerjaan kepada orang lain yang dimana disini akan mendampak positif kepada keuangan rezeki serta kehidupan orang lain dan kehidupan cancer sendiri di sini digambarkan dan pekerjaan seorang cancer akan berada di titik puncak yang dimana disini seorang cancer juga digambarkan akan membuat sebuah usaha yang dimana usaha tersebut membutuhkan orang lain untuk bekerja dan disinilah seorang cancer akan dikategorikan menjadi seorang ratu zodiak di bulan Juni tahun 2021 dan untuk support energinya adalah phase of sword. Secara umumnya phase of sword itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang cancer akan menjadi seseorang yang menjadi Ratu zodiak di bulan Juni tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang cancer akan berada di puncak karir. Puncak keuangan yang lebih bagus Puncak kehidupan di bulan Juni Yang dimana sini tidak teruntung kemungkinan seorang cancer akan berhasil Membuka sebuah usaha yang dimana sini Memerlukan orang lain untuk bekerja Yang berdampak positif kepada kehidupan Dan disini bisa membahagiakan keluarga Membahagiakan anak Serta di disini seorang anak akan selalu mendoakan cancer sendiri Dan untuk kesimpulannya adalah Well of fortune Secara umumnya, well of fortune itu diartikan roda kehidupan, roda perputaran kehidupan, dan jika kartu well of fortune kita lakukan dengan Ratu Jodi, di sini menggambarkan roda perputaran kehidupan akan dirasakan oleh seorang Cancer, yang dimana di sini seorang Cancer akan sukses besar keuangan dalam titik puncak, karier di dalam titik puncak, serta di sini seorang Cancer akan menjadi sebuah owner yang membutuhkan orang untuk bekerja, yang dimana di sini well of fortune juga didukung kepada orang-orang yang bekerja kepada seorang cancer yang kehidupannya akan berubah yang bisa membahagiakan seorang anak cancer ataupun anak orang-orang yang bekerja kepada seorang cancer sehingga disinilah seorang cancer dianggap menjadi ratu zodiak di bulan Juni tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya yang menjadi raja zodiak di bulan Juni adalah seorang Leo dan yang menjadi ratu zodiak adalah seorang cancer Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang Gaza dan ratu zodiak bulan Juni tahun 2021. semoga bermanfaat. Ingat, like, komentar, bagikan video ini ke media sosial kalian, ada yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata, saya ucapkan was.